Ramsaba Ravao, 18000 rongkalat, 10000 hours, 2000 hours, 250 hours, 3000 hours, 400 hours, 500 hours, 500 hours, 500 hours, dong sa dong ya You're going to get out <laughs> Kita design kejadian sepakati Dia jangan an bo ga karena bisa ngangin, terus ya, lebihnya ya tua mau, udah unyapt ya kamu Jangan <tuk> dia pasual, nianya udah ruh, mau kemana? nian dia foto kamu nak semang dia mau nampak nak minyak nge-ngyam juta aku sindurang kokim bani jadi nak semang nampak nantaman mo bina juta ok nantaman ya betul gimana suatu ya bina semuanya kira-kira apa kau susah langsung udah dinsotkin, saya main usah first time borangu bergadisnya, orang burang gadi ya sakse sona ya ramu aye <laughs> oh, <excuse> kisne <me. laughs> ya dia khosa kos jok saksa nisane borang langsapa belumin bang ya, pun pina gede baru dum yang nih yang mukanya nih nih Bambu bambu yang bambu teh hai ya bambu fakor pinjuk ya biar belum ini ruangnya yang bambu fakor ya belum temuan ् oke gitu gitu wakakュ yu 訟 ini belum terjadiroyable Pambohak, kau bawa apa? Bawa barang anda kembali dengan jadikan sih. Jangan yang macam itu. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Yang ni orang yang suka terajang miliaran orang ni. Yang ni orang itu, tuh kian. Nampak sangatnya sih, susu kopi kain bani, bali. Pandian ni orang serangkut pandem ni. Khas ni am pah. Orang ni mana? Khas senak khas laru.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 Aruna isma sabar iba din skudai tamat igen. Adita sumarang ko takal imba ni kanta kanta nain takal iba na tamat igen. Siya ramarang ko din na isma tamat tsaha. Minda na ba nandika iba na tamat video na isma bang isa di jaunga swata iya. Ima kuma tutal na di award Aku mau rumkan cuci,